Nek sampai orang wong sing tidak ngajeni atau tidak mengapresiasi desainmu, jangan salahkan pelanggan hmm. Coba berkata dulu kita Sejauh mana sebenarnya kita sudah mengedukasi pasar Oke okay, halo semuanya perangkatan, saya Solodin dari Tim Ratakan Dan pada episode kali ini, ya ngobrol santai berfaedah Hari ini saya sudah kedatangan tamu Mas Iqbal dari Linsalau dan KMP Studio ya, oh, yeah. Selamat datang Mas Selamat datang eh selamat datang. Aku yang anu ya. Oh iya. Kulo nuwun ya. Saya kulo di studio ratakan di Gentan Mas ya, daerah Gentan. Iya, nah, iya. nah uh, apa namanya? Kan kita kan diratakan ini sering banget kita bikin konten, ngobrol santai kayak gini lah. Hmm. Cuman bahasanya mungkin mungkin lebih cenderung tentang bisnis dan semacamnya atau yang masih ada keterkaitan di situ. Nah, Aku mas. All all, all around, mas. Bisa, oh, bisa iya. semua berarti ya. Dari dunia sampai akhirat di siapa? <laughs> siap. <man>. siap. <laughs> Oke. Okay. Nah KMP Studio nih apaan sih mas? KMP Studio itu untuk fokusnya ke wilayah desain, mm -mm. printing dan advertising. Advertising ya. Berdiri sejak sekitaran April 2017 2017 2017 Nah, berarti udah tiga tahun ini ya Insyaallah tiga tahunan ini, hampir empat tahun ya berarti ya udah hmm. mau tutup tahun sini soalnya kan udah akhir tahun ya hmm. di belakang ya tiga tahun lebih lah jalan Nah itu berarti ngerjain kayak uh, merchandise kayak mungkin hal-hal uh, yang berhubungan dengan advertising banner dan kawan-kawan yeah. Dan apa ya dari awal itu main bisnis kita memang karena kita punya mesin sendiri itu MMT hmm. untuk digital printing dengan lebar 3 meter ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu kita kita sambung. Hmm. Ada yang misalkan empat kali enam atau enam kali enam nyambung. Tetapi hmm. uh, uh, modal awal kita itu di digital printing dalam bentuk print MMT. Oh gitu. Dari situ berkembang ke produk-produk yang lain. enggak cuma sekedar MMT aja. Hmm. Itu juga ada untuk card, wedding card, hmm. kemudian buku dan segala macamnya tentang dunia percetakan, kita kerjakan semua. Cutting juga termasuk ya? Iya, yeah, yeah. Jadi ada mesin plotter juga di sana. Kalau mesin plotter kita belum punya, cuman oh. kita kan zaman sekarang kan kita hasil kolaborasi, Mas. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Misalkan yeah. Kayak, kayak ratakan sini kan nggak mungkin semuanya dikerjakan sendiri, yeah. ada kolaborasi, kolaborasi. Ada kolaborasi nah, itu. itu yang yang harapannya sih kemudian bisa berbagi rezeki, nambah sedulur, berbagi hmm. berkah situ. Harapannya <tuh> seperti itu. Nah kalau di uh, Apa namanya Kalau DTG Dan screen printing juga Itu juga termasuk Kita rekanan, di screen printing oh. kita divisinya juga rekanan Jadi nggak enggak semua kita kerjakan Yang untuk saat ini Lebih-lebih era pandemi ini Mas itu Memang untuk produksi agak menurun ya mm -hmm. Tapi permintaan di wilayah desain Kadang-kadang sekarang ini orang sudah mulai memesan desain oh, iya. Tanpa produksi Artinya karena mungkin aplikasi juga gak cuma untuk dicetak ya, Tapi untuk ya. sosial media misalkan Untuk konten-konten IG, Instagram hmm. Atau mungkin Facebook Itu juga sudah mulai ke arah hmm. sana Berarti ada peningkatan ya di situ Untuk jasa desain misalnya ya, seperti itu Iya, dan apa ya Yang saya kenang itu Memberikan Apresiasi dalam bentuk Cas desain, fee desain hmm. itu juga butuh Butuh waktu untuk hmm. Kemudian bisa menjelaskan, dahulu mungkin juga orang enggak begitu apresiasi dengan itu ngerti nih uh, uh. desain bonus dari yeah, cetak, gitu kan. tetapi hari ini itu uh, orang kita coba mulai menghargai mulai karena juga kita mulai-mulai memberikan edukasi oh, gitu. memberikan informasi artinya dari hal yang sederhana ya kan di KMP itu kan ada beberapa divisi Mas Jangan yeah. di, di front office itu ada administrasi ada desain untuk uh -huh. nah di belakang di teman-teman produksi ada beberapa teman yang operator mesin finishing percetakan dan segala macamnya. Hmm. Nah, kita yang sederhana yang bisa kita sampaikan ke pelanggan ketika mereka, mungkin mereka no mas kok desain kok bayar. Nah, itu di sana ada dua tim desain yang perangkatnya kita beli. Hmm. Listriknya kita harus bayar tiap bulan. Artinya yeah, yeah, yeah. ya mungkin memang level up, bukan bukannya nyepelek gitu tapi itu yang bisa kita sampaikan dan mudah di mudah dicermak mudah dicermak, secara langsung. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, kita ngomongin desain dari ide dan segala macamnya mungkin hari ini dengan orang apa ya masnya channel software juga gampang tutorial ya. dimana-mana mungkin langsung menutup masuk ya tadi kita pelan-pelan bukan berarti me-mesampingkan -me apa yang kita mesti sampaikan tapi kemudian dari hal yang bisa dicerna secara umum dulu mm -hmm. artinya kan nih yo nosing perlu di mereka juga punya anak istri punya keluarga mm -hmm. yang ya kita juga berikan Apresiasi bulanan ke mereka juga Nah itu ya dari inilah kita bisa Kemudian mensupport beliau-beliau Supaya kemudian hasilnya nanti juga desain jendengan juga ya, betul. maksudnya berkualitas juga gitu Ya ini luar biasa sekali ya Nah mungkin buat Rata Kanos Yang mungkin masih uh, Apa namanya, masih uh, Punya masalah gimana Cara mengedukasi pelanggan Masalah desain itu kan, kan sekarang kok Di Lingkungan kita kan banyak banget kan Orang ya. mikirnya desain itu bonus Atau desain itu gratis Orang bisa belajar desain dengan mudah Tapi kenyataannya kan Kalau di dunia industri sendiri Desain itu kan butuh modal yang cukup banyak Iya maksudnya kalau dari Dari sisi untuk ke, Sebenarnya kan desain kan juga enggak aneh nggak jadi masalah Ketika tidak membutuhkan alat Dan ya. sebenarnya bisa ah. pakai apa aja sih Alatnya ya komputer itu kan baru era-era sekarang nah, kalau Dahulu, gambar, mungkin om, om Pak Dembah kita itu kan benar-benar manual masih nah, ada dengan ah. alat tulis dengan alat cutting cutter seadanya hmm. tapi karya mereka juga enggak jelek masih bagus-bagus juga ya, ya. nah sejanya kayak apa ya permasalahan mengenai desain yang belum terapresiasi itu sebenarnya kalau saya sendiri menerapkan ke saya dan tim Nek sampai onowong sing tidak ngajeni atau tidak mengapresiasi desainmu, jangan salahkan pelanggan hmm. Coba berkata dulu kita Sejauh mana sebenarnya kita sudah mengedukasi pasar Oh yeah, yeah, yeah. Saya misalnya tadi dikomparasi dengan profesi yang lain Kita ke dokter, dituliskan resep, bayar ratus ribu Apa pernah ada yang nego? Tidak ada Tidak ada, karena tidak apa? Ada, secara ya. umum mindset pasar sudah paham bahwa dokter itu sekolahnya mahal, uh -huh. lama Butuh kecerdasan lebih untuk ke sana Iya. Nah, sebenarnya desainer atau kreator bisa juga, bisa juga karena ibu. kan, kemudian misalkan, gini, Mas, aplikasi desain orang-orang kadang nyebelin ya, oh, meng, meng, meng, meng, meng gambar atau tulisan. Loh, kalau di hmm. tempatnya salah, iya, yeah. misalkan desain kemasan obat, tepo, misalkan ke dunia apa, uh, misalkan apa, apa dosis, yeah. dosis yang khususnya lima ratus gram, salah ngetik lima ribu gram, nah. diminum, ya, tetap yeah. beranggapan dengan keselamatan nyawa orang yeah, lain, betul. artinya. Desainer pun juga butuh kecerdasan karena kalau desain nggak cerdas karyanya pasti enggak akan berkembang. Nah, kalau sekarang nih di zaman sekarang ini desain itu benar-benar eh, harus hati-hati karena kan ada isu seperti copyright, terus apa hak cipta dan kawan-kawan, <tuh> terus penggunaan stok seperti font misal kayak kemarin ada yang kejadian itu kan? Iya. Yeah. Nah, itu. Nah, sebenarnya desain itu suatu hal yang apa namanya? memang benar-benar harus diperhatikan dan ada nilainya apalagi untuk suatu brand itu kan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Brand apalagi penting nantinya akan jadi aset digital, didaftarkan, berlaku selama mungkin 10 tahun misalnya seperti itu. Yeah. Nah, itu mungkin uh, teman-teman desainer yang mungkin uh, belum apa nih belum mampu mengedukasi pasar biar gimana caranya mereka bisa menghargai itu tadi ya. Bisa yeah. menghargai nah, ini cocok banget ini